Ancelotti ingin Real Madrid datangkan striker pada Januari. Setelah awal yang solid untuk musim ini, roda Real Madrid tampaknya mulai bergerak karena mereka tampil di bawah standar dalam beberapa pertandingan terakhir. Memang, Los Blancos gagal memenangkan 3 dari empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, kalah dua di antaranya melawan RB Leipzig di Liga Champions UEFA dan Rayo Vallecano di La Liga. Rentetan hasil ini bertepatan dengan absennya Kapten Klub dan pencetak gol andalan Karim Benzema, yang terus tidak bisa diturunkan karena kelelahan otot dan kemungkinan juga akan absen pada pertandingan berikutnya melawan Kadis. Kekalahan dari Rayo pada Senin membuat Real Madrid membuntuti rivalnya Barcelona dengan dua poin di tabel La Liga, kesenjangan yang bisa meningkat menjadi 5 jika Blaugrana mengamankan kemenangan atas Osasuna nanti malam. Mengingat hal ini, menurut Sport, manajer Carlo Ancelotti sekarang ingin Real Madrid merekrut striker baru di jendela transfer Januari mendatang. Los Merengues berada di pasar untuk striker di musim panas untuk memberikan perlindungan bagi Benzema dengan nama Gabriel Yesus yang banyak dikaitkan. Namun, langkah itu tidak terwujud karena tidak tersedianya slot non-Uni Eropa dalam skuad pada saat tapi, Ancelotti sekarang percaya bahwa bagi klub untuk bersaing di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Piala Dunia antar klub FIFA, striker baru diperlukan dan ingin klub bergerak di musim dingin. Presiden Florentino Perez, yang mencoba mengontrak Kylian Mbappe di musim panas, tidak mau merekrut penyerang tengah dengan nama besar saat ini karena ia ingin pindah ke Erling Haaland atau bahkan Mbappe dalam beberapa tahun. Karim Benzema diragukan tampil saat laga Real Madrid versus Cadiz. Real Madrid akan memainkan pertandingan terakhir mereka di La Liga sebelum jeda Piala Dunia pada hari Jumat 11 November 2022 menghadapi Cadiz di Santiago Bernabeu. Vos Blancos berada di bawah tekanan besar untuk membalikan keadaan setelah hanya memenangkan satu dari empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Real Madrid wajib memenangkan pertandingan mereka untuk menjaga jarak dari Bragrana. Menurut jurnalis Carlos Rodriguez, Real Madrid sekali lagi harus turun lapangan tanpa begintang Antonio Rudiger, sementara Kapten Karim Benzema juga masih diragukan untuk pertandingan tersebut. Situasi Benzema telah menarik banyak kontroversi, karena ia terus absen untuk Real Madrid karena kelelahan otot. Pemain berusia 34 tahun itu tidak tampil dalam tiga pertemuan liga terakhir klub, meskipun ia sempat berpartisipasi dalam pertandingan melawan Celtic. Benzema juga tidak ambil bagian dalam latihan tim hari ini, semakin memicu kemungkinan bahwa Kapten Los Blancos itu bakal absen. Adapun Rudiger, Jerman itu mengalami ketidaknyamanan di area selangkangan yang membuatnya menepi saat laga derby Madrid. Rudiger akan bermain untuk Real Madrid berikutnya hanya setelah piala dunia selesai. Satu-satunya kabar baik adalah Toni Kroos akan kembali setelah menjalani skorsing satu pertandingannya. Tony Cross ungkapkan juara Liga Champions Sejauh lebih penting dibanding Piala Dunia. Gelandang Real Madrid Tony Cross ungkapkan juara Liga Champions jauh lebih penting dibanding Piala Dunia. Sang gelandang tidak akan membela timnas Jerman pada Piala Dunia 2022 nanti karena sudah memutuskan untuk pensiun sejak tahun lalu. Perhelatan Piala Dunia 2022 tinggal menghitung hari saja. Piala Dunia tentu dinantikan oleh banyak kalangan, mulai dari pemain, pelatih hingga penggemarnya. Menjadi juara piala dunia tentu akan membawa kesan tersendiri. namun berbeda dengan yang dirasakan oleh Toni Kroos. Kroos justru memiliki pendapat yang berbeda, gelandang Real Madrid itu mengklaim bahwa gelar Liga Champions jauh lebih penting dibanding piala dunia. El Real memiliki pemain senior dengan kemampuan yang impresif, sejumlah gelar pernah diraih oleh Toni Kroos, gelandang asal Jerman ini. Seperti Liga Spanyol, Liga Champions, Copa del Rey, Piala Dunia klub, dan Piala Super Eropa. Toni Kroos juga pernah membawa tim negaranya menjadi juara Piala Dunia edisi 2014 bersama Timnas Jerman. Namun sayang, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pengabdiannya kepada Dementschraf seusai Piala Eropa 2020 yang terselenggara musim panas tahun lalu. Gelandang berusia 34 tahun ini telah mencatatkan 106 penampilan bersama Dementschraf dengan torehan 17 gol dan 19 asis. Meski menorehkan catatan yang apik dan pernah membawa timnas negaranya menjuarai piala dunia, namun Kroos justru mengatakan gelar tersebut tidak membuatnya terkesan. Saya lebih memilih lima gelar Liga Champions karena saya selalu suka konsistensi. Memenangkan lima gelar Liga Champions dalam delapan tahun adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ujarnya sebagaimana dikutip dari Football Espanya. Real Madrid memang tajam, tapi Real Madrid harus segera memperbaiki pertahanan mereka, sebab hal itu jadi penyebab El Real terdepak dari puncak klasemen La Liga. Madrid gagal menggeser Barcelona dari posisi pertama klasemen setelah takluk 2-3 dari Rayo Vallecano, selasa 8 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk pertama kalinya musim ini, Madrid menelan kekalahan dan harus tergeser dari puncak klasemen La Liga dengan 34 poin, kalah dua angka dari Barcelona. Jika melihat performa terkini, wajar saja Madrid disalib Barcelona. Sejak El Clasico, Madrid cuma dua kali menang dari empat laga terakhir, sementara Barcelona menyapu bersih dengan kemenangan. Selain soal performa yang menurun, Madrid ternyata juga bermasalah dengan lini belakangnya sejak awal musim ini. Dari 13 laga, Madrid cuma dua kali clean sheet saat menghadapi Getafe 1-0 dan Eche 3-0. Total sudah 13 gol bersarang di gawang Los Blancos dan Thibaut Courtois sebagai kiper belum sekalipun mencatatkan clean sheet dari 9 penampilan di Liga. Courtois bahkan kebobolan 11 gol di Liga masih kalah dari Andrew Lunin yang mencatatkan dua clean sheet dan cuma kebobolan dua gol. Harga Miring, Newcastle dan Aston Villa siap tampung Eden Hazard Penyerang Real Madrid Eden Hazard dikabarkan membuka peluangnya untuk balik merumput di Liga Inggris. Bukan kembali ke Chelsea, tapi Newcastle United dan Aston Villa diakini bisa jadi destinasi baru pemain berusia 31 tahun itu. Hazard diboyong Real Madrid dari Chelsea dengan harga wah 115 juta euro pada musim panas 2019. Namun, karir pemain timnas Belgia itu di Spanyol berantakan karena cedera yang konstan datang silih berganti. Musim ini, Hazard baru diturunkan dua kali sebagai starter oleh pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, masing-masing di Liga Spanyol dan Liga Champions. Secara total, selama tiga musim lebih, Hazard cuma tampil dalam 72 pertandingan Real Madrid di lintas ajang dengan hanya mengemas 7 gol dan 11 assist seperti dilansir Trouble Football, selasa 8 November 2022, Real Madrid kini membuka peluang untuk melegua Hazard di bursa transfer Januari 2023 nanti, meski ia masih terikat kontrak di Santiago Bernabeu hingga musim panas 2024. Kabarnya Hazard hanya dibanderol 17 juta pounds atau sekitar 304 miliar rupiah, harga yang terbilang ekonomis tentunya terlebih buat klub kaya macam Newcastle dan Villa. Dua tim Premier League itu diakini sangat berminat untuk menampung Hazard. Bagi Newcastle, kedatangan Hazard bisa meningkatkan kans mereka untuk finish di empat besar di Liga Inggris. Sementara itu, Villa kini masuk era baru bersama pelatih Unai Emery dengan mereka baru saja meraih kemenangan impresif 3-1 atas Manchester United di Premier League akhir pekan kemarin.